latihan menghaluskan wajah otomatis kita buka filenya dengan di menu file open di sini ada contoh foto kita open ini adalah e, contoh foto orang tua yang memiliki wajah e, sedikit keriput kita akan coba membuat halus dengan plugin yang tadi kita tambahkan Tampilannya kita rubah dulu ke menu full screen. Kita juga bisa mengcrop atau memotong foto ini untuk ukuran pas foto. Kita tarik, sesuaikan dengan yang kita butuhkan setelah pas. Baru kita enter pada keyboard, kita pilih zoom untuk memperbesar tampilan di wajah. Klik dan drag di area wajahnya saja, kita geser dengan tool hand. Di sini terdapat bintik-bintik e, hitam komedo atau jerawat. E, kita akan coba hilangkan dengan menu pet tool ini. Caranya, lingkari areal yang hitam, lalu geser ke samping. Lingkari areal yang terdapat noda, lalu tarik ke bawah atau ke samping. Setelah terlihat agak bersih, baru kita akan menggunakan filter. Menu filter di sini ada imagnomic. Kita pilih portrait tool Dalam menu thresholdnya di sini kita bisa atur 10 sampai dengan 40. Semakin besar angkanya maka tingkat kehalusannya semakin tinggi. Kita bisa lihat dengan menekan di foto previewnya, klik. Maka ini adalah foto aslinya dan lepas. Ini adalah foto setelah kita kasih efek penghalus wajah. Setelah pas baru kita oke. Okay. sini kita bisa lihat perbedaannya, ini sebelumnya dan ini sesudah. Efek tersebut juga bisa dipakai dua kali. Bila dirasa ini kurang halus, kita bisa memberikan efek itu kembali di menu filter, imagnomik, portraitur. Misalkan kita tambahkan 10% lagi. Lalu Oke OK. tampilannya kita perkecil dengan menu zoom lalu tekan Alt Alt pada keyboard maka zoom-nya akan berubah menjadi minus atau zoom Out. Setelah dirasa cukup baru kita filenya kita set Save, save S kita kasih nama kopi, pilih kualitasnya dua belas, lalu oke. Okay.